Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi bersama saya di youtube channel Faru Sermiti Kali ini saya akan mereview Salah satu cara tradisional Yang ada di desa ini Yaitu membuat api tanpa menggunakan korek api Mau tau seperti apa caranya? Ayo ikut terus video ini sampai selesai Cara membuat api ala tradisional yang dulu dilakukan oleh orang tua, tua karena memang dulu belum ada korek api. Ini salah satu cara untuk membuat api ala tradisional tanpa menggunakan korek api. Kita bersama saya untuk menyaksikan video yang saya sediakan untuk sahabat YouTube bisa di... Saat ini. yang dibutuhkan bambu <coughs> Sama ini guys sabut kelapa ini dia proses pembuatannya pertama-tama bambu yang kering ini dibolongin sedikit kemudian yang dibutuhkan juga yaitu serabut dari kelapa yang sudah krim sambil kita menunggu proses penguatannya saya mau jelaskan sedikit bahwa zaman dulu ketika itu belum ada korek api cara tradisional ini merupakan alternatif yang digunakan oleh masyarakat di zaman itu untuk membuat api cara tradisional ini dia caranya guys sedikit kikisan bambu itu dicampur dengan serabut kelapa yang kering kemudian digesek-gesek pada bambu kering juga yang telah ditanam ini dia guys caranya <tuh> digesek terus sehingga memunculkan atau menimbulkan panas dan panas itulah yang akan menghasilkan api proses pertama kami coba namun masih gagal mungkin dari serabut atau lubangnya yang belum begitu menembus sehingga harus perlu untuk dicoba lagi jadi prosesnya Kelihatannya sangat simpel, wow. mudah. Namun, setelah dicoba, ternyata nggak semudah membalik telapak tangan. Gampang-gampang susah, kayaknya nih. Kita coba lagi, guys. Mudah-mudahan kali ini bisa berhasil. berhasil guys. <coughs> Enggaklah, main nah, nah, balon nah, nah. Ya guys, apinya hanya membutuhkan bambu seperti ini sama sabut kelapa gini guys caranya lalu kemudian digesek ini guys tinggal memunculkan panas yang menyebabkan apinya muncul jadi ini caranya guys sangat tradisional dan ini sangat brilian ketika tidak ada korek api cara ini yang dipakai untuk membuat api